Halo teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini saya akan membahas tentang bisa nggak sih telepati terjadi dua arah Tetapi seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya sudah nonton video-video saya terima kasih banyak jangan lupa kasih saya saran kasih saya masukan agar channel saya lebih baik lagi ke depan dan untuk teman-teman semua apabila video ini bermanfaat jangan lupa like jangan lupa share agar orang lain juga tahu tentang apa yang teman-teman tahu oke teman-teman ada yang bertanya ada yang bertanya tentang telepati bisa komunikasi dua arah atau tidak bisa ngasih telepati komunikasi dua arah misalnya ketika kita kirim pesan kepada seseorang melalui telepati orang itu menerima pesan kita dan dia membalas pesan kita dengan telepati juga bisa sih hal itu terjadi teman-teman telepati pesan telepati itu yang kita kirim melalui alam bawah sadar tanpa menyentuh indera tanpa menyentuh penglihatan pendengaran peraba perasa dan lain sebagainya pesan kita langsung menyentuh hati dan perasaan teman-teman dia tidak melalui indera langsung ke hati dan perasaan jadi kalau ditanya bisa nggak sih telepati itu bisa terjadi dua arah kalau menurut saya telepati itu bisa terjadi dua arah namun dua arah yang saya maksud tidak seperti komunikasi pada umumnya teman-teman karena pesan balasan dari telepati itu biasanya terjadi tanpa disengaja teman-teman tanpa disengaja kenapa tanpa disengaja? kenapa nggak seperti komunikasi lain yang terjadi langsung secara sengaja seperti itu? sedangkan telepati terjadi tanpa sengaja teman-teman pesan yang kita kirim dengan telepati ini masuk melalui alam bawah sadar tanpa menyentuh indera jadi pesan itu masuk ke dia langsung ke hati dan perasaannya sehingga dia merasakan pesan kita seolah-olah itu adalah keinginan dia itulah eh, apa yang dia rasakan saat itu itu adalah hasil keinginannya sendiri dia merasa seperti itu teman-teman dia tidak tahu bahwa yang dia rasakan itu adalah pesan yang teman-teman kirim sehingga balasan pun terjadi tanpa disengaja kok bisa balasan terjadi tanpa disengaja teman-teman ketika teman-teman uh, kirim pesan kepada dia dan dia merenung ketika dia fokus pada rendungan itu maka Pesan itu akan balik ke teman-teman. Seperti itu teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman. Kita kasih contoh. Ketika teman-teman telepati kepada seseorang, khususnya telepati cinta. Teman-teman bayangkan pesan nih untuk buat dia jatuh cinta. Di dalam gambaran itu, pesan yang teman-teman bayangkan, dia mencintai teman-teman. Dia sangat suka sama teman-teman bagaimana sih perilaku seseorang yang jatuh cinta seperti itu itu yang teman-teman gambarkan di dalam eh, pikiran teman-teman untuk kirim ke orang yang teman-teman tuju, seperti itu ketika pesan itu masuk ke dia karena tidak menyentuh indera jadi dia menganggap apa yang dia rasakan pesan yang diterima itu dia menganggap bahwa Itulah yang dia inginkan Itulah yang dia rasakan Karena dia tidak mengetahui Itu adalah pesan yang teman-teman kirim Jadi dia merasakan bahwa itu seolah-olah Hasil dari keinginan dia Itu yang dia rasakan Ketika dia membayangkan Dia mencintai teman-teman Fokus Karena pesan itu masuk ke dia Teman-teman buat dia jatuh cinta sama teman-teman Ketika dia sudah jatuh cinta, dia pasti merenung tentang teman-teman. Bagaimana sih seseorang ketika jatuh cinta? Di rumah, dia selalu merenung, membayangkan orang yang dia cinta. Biasakan perilaku seseorang kan seperti itu. Membayangkan ingin cepat-cepat bertemu seperti itu, teman-teman. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ketika dia bayangkan hal itu, dan dia fokus fokusnya hanya ke pesan yang dia renungkan dia lagi merenung tentang teman-teman ketika dia fokus tanpa sengaja pesan itu akan balik ke teman-teman tanpa sengaja dia lakukan telepati karena telepati itu kan pesan yang kita gambarkan dan fokus pada gambaran itu teman-teman jadi dia lakukan itu tanpa sengaja tanpa sengaja dia balas pesan teman-teman dengan telepati juga seperti itu teman-teman jadi telepati ini bisa terjadi dua arah namun dua arah ini terjadi tanpa disengaja seperti itu teman-teman Oke teman-teman itulah penjelasan saya tentang telepati yang terjadi dua arah namun dua arahnya tanpa disengaja Oke sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya Alfaris Masih